lagi. Oh my god, tumpah. Udayus. Okay, hi guys. Assalamualaikum. Okay, setiap yang korang nampak daripada aku ni, okay. Aku ada menu terbaru daripada Tila, okay. iaitu Coco Extreme. Hanya malas tu nak buat. Dia nak raya eh. Tapi sebab milo kan. ha, Kita cubalah okay. Ada tiga jenis. Yang okay. ni je bukan smoothie. Yang ni smoothie okay. Okay, tanpa buang masa. Marilah kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba yang Bang-Bang Milo dahulu lah ya. Macam biasa. Kan? Uh, yang ada Milo tabur tu yang ni ke? Yang ni eh. Tapi cara tak nampak je. So, sebab dah lama beli kan. Eh? So aku rasa aku tak payahlah tunjuk. Kita boncang je terus. Okay, dulu buat tepi dulu. Kita boncang. Okay, ini dia Bang-Bang Milo. Bang-Bang Milo. Okay, kita boncang Bismillah. Buka Milo dia. ni pearl M&Milo dengan Milo snickers Smoothie tu dua-dua pearl yang Milo Maca je guna apa jelly jelly apa apa sugar ha ni jelly kot semua ni aku minta normal sugar yang dua ni boleh normal atau no sugar aku ada ke apps yang ini pun normal yang ni boleh half ha ni banyak sikit yang Bacha tu kira okay, dah pun macam bismillah yang ni ya, ada Milo tabur ke semua ada tak sure eh. Bismillahirrahmanirrahim Bang bang milo Alright so, Kita kacau sikit lagi Oh my god tumpah Kita sambung guys maaf ada pertumpahan berlaku. tadi Bismillahirrahmanirrahim hmm. First first aku dapat milo ni taburan ni Sekejap ya Itu mungkin sebab tak cukup kacau lagi ya Manis lah. Beng-beng ini biasanya. Dia ada apa Bambang series ni macam yang ada brown sugar tu kak, aku tak sure Tapi biasanya bambang tu yang macam Tu orang macam bambang milk tea, bambang fresh milk lah Aku jarang Tapi manis, yang ni memang manis Rasa, Milo tu terasa lah Pekat lah, lepas tu Ibarat minum Milo, Milo tabu Ada Pearl Tak sure brown sugar tu, ada juga kot Okay, Milo biasa, tambah pearl, tapi sedaklah kau lah Milo tu Ini smoothie dua ni pun dah mula mencair sebab aku tak simpan dalam freezer Tapi boleh nampak masih ada di punya Ice blended atas tu uh, Milo signature smoothie, okay Ini pun ada pearl Bezanya dua ni ice blended Dengan ni air biasa buka ice blended Okay, kita buat macam bar baru beli beku lagi besar kan? Nipple ni pun dah melekat tu ye Marilah kita cuba milo signature smoothie Bismillahirrahmanirrahim Kacau sikit, oh, tak tumpah lagi Ok lah sekarang dah boleh kan, semua dah boleh beli saiz -saya. Boleh even smoothie, kalau tak buat dulu tak boleh Mungkin beli lash, pisang nak habiskan Bismillahirrahmanirrahim Milo signature Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini ada crunchy tu Ini macam oat. Crunchy tu oats eh Hmm. Apa hmm. nak aku nyapel? kan okay, ni macam kurang manis sikit daripada yang nyactas sure sebab ini dah minum manis kan sebab ni ada oats tu crunch tu macam balance kan tapi asli lah. Milo tu ada tapi tak adalah kuat gila last one Milo matcha smoothie Milo matcha smoothie ni tak nampak dah warna milo nya adalah kat bawah ini ada crunch tu juga ke ini mungkin baik-baik lah kan, macam. Bismillahirrahmanirrahim. Milu macam. Jelit dia kuning ke? Bismillah. First close aku rapat jeli. Macam pelik sikit rasa dia. Rasa milu tu tenggelam weh. Tak rasa milu, rasa macam je. Ini kau tak pernah mengunyah sangat. Ah, rasa pahit-pahit kuat gila. Lepas aku minta normal sugar dia tak manis tau. Macam tu kuat pahit dia. <tuh> Untuk peminat macam boleh. Tapi dia memang pahit Muak doh minum milo eh. Pada aku, kalau nak kelainan Boleh dia hmm. yang ni, macam, minum macam Dia pahit-pahit, kelat-kelat Milo dia, tenggelam Sikit-sikit hujung-hujung yang korang dapat rasa Untuk aku, preference aku yang ni lah Milo signature smoothie ni Sebab apa, nak bandingkan ni Dia lebih kurang, sedap lah, milo eh. Cuma ni dia smoothie, ah tu lebih macam Satu kelas tu, lepas tu dia ada crunch Oats, dia ada oats tu, ah. tu macam Buat lagi, sedap lah Okay, Tapi ni pun sedap je Cuma aku rasa kurang sikit lah Maca ni sebab Kalau kelet Pahit Tak suka sangat Wah, Eva aku dah minta Normal sugar pun Still pahit Tapi kalau yang peminat macam Boleh ada je alu-alukan eh Okay Kalau beli Cocoa Extreme Memang dua ni Cocoa Extreme Ni bukan Cocoa Extreme Ni Maca Extreme Tapi kalau rasa Nak betul-betul rasa Melu yang ni lah The oats tu macam siap-siap sikit-sikit lah. Tu sajalah video aku untuk hari ni. Apapun, terima kasih pada yang sudah sedi menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, tak tolong subscribe, okay? Tu saja. See you guys next video. Bye-bye.